Oke semoga beruntung dan kita lanjut saja ke videonya let's go ini adalah kelanjutan dari episode 1234567 bagi kalian semua yang belum menonton episode 1234567 kalian wajib untuk menonton episode tersebut biar apa biar tahu gitu ceritanya seperti apa dan bagi kalian semua yang sudah menonton episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kalian langsung saja menonton episode ini Nggak usah kebanyakan basa basi atau berbincang-bincang segar Kita lanjut aja ke dalam filmnya Let's do this Akhirnya kita nyampe juga ke rumahnya Iya betul sekali setelah kita capek-capek kan muter-muter nggak jelas Iya betul tapi nggak jelas juga sih Iya memang nggak jelas Udah kita muter-muter tapi nggak ketemu juga. Iya ya, nyusahin dia ya. Enggak, enggak, jangan ngomong gitu napa. Emang nyusahin gimana sih? Ya udah ya udah kita istirahat dulu di dalam yuk. Ayo ayo ayo kita istirahat. Aku juga udah pekel-pekel nih. Udah capek juga menyari yang gak jelas. Iya sih. Udah, kita langsung masuk aja. Oke, okay. let's go. Ya udah, kamu tunggu sini, aku mau mandi dulu ya. Eh udah berapa lama nggak mandi? sekitar dua hari eh pantesan bau ya kan tuh bau bangke ya memang nggak mandi dua hari gitu ya udah aku mandi dulu ya kamu emang belum mandi aku mau udah oh gitu kamu udah mandi ya udah aku langsung mandi dulu ya iya iya ya. aku mau langsung santai-santai di sini ya kamu mandi aja sana oke laksanakan kita mandi dulu, bur, bur, bur, bur, cebur, cebur, cebur, cebur, bawang dingin banget nih air, bawang, bawang, uh, dingin banget, mandi lagi, cur, cur, cur, cur, cur, cur, akhirnya udah mandi juga, udah disisir-sisir, bapak, aten, pokoknya, eh, hey, kamu udah mandi, udah, udah, udah. Emang ada apa? Ini aku udah masakin sesuatu nih. Wedy udah mandi ya kan? Terus habis ini makan. Waduh. Waduh, ini masakan apa ini? Wih, masakan teracip. Pokoknya ini enak banget. Cobain deh, cobain deh. Oke, oke, aku bakal coba ini Ah, ah. Wih, mantap ini. yo dong, mantap. Yaudah silakan, silakan. Iya, ini saking enaknya sampai ke selaku. <coughs> aduh, aduh, aduh, iya, santai, santai, santai. Iya, iya, iya, aku makannya pelan-pelan. Aduh, enak banget sih jadinya. Pengen cepet-cepet gitu. Pelan-pelan, pelan. Iya, iya, iya, iya. Ah, ah, mantap. Aduh, akhirnya kenyang juga. Waduh uh, kenyang nih akhirnya ya kan Eh jorok banget sih kamu Ya iya dong orang kenyang ya kan Gak jorok gimana Hehehe Ya jangan sembarangan dong Ya nggak apa-apa ya kan Yalah serah-serah Abis ini kita langsung ke atas ya kan Yo Yoi udah kenyang Udah mandi beh pokoknya langsung kita ke atas Oke oke ayo buru buru buru Oke okay. Oh iya saya mau tanya kalau udah di atas ini kita mau ngapain Oh seperti biasa gitu Hah seperti biasa gimana udah ikutin aja Oke oke aku bakal ikutin apa yang kamu mau anjay Oke ini aku tidurannya sekarang ya eh Oh gitu Oke okay, kalau misalkan kayak gitu Nih udah nih udah. Oke okay, aku bakal mulai dalam hitungan ketiga Kamu jangan kaget gitu Ya nggak pernah kaget gitu Ini mah mandul, mandul is very good Ngomong apa sih <laughs> udah Aku bakal hitung sampai kutungan hitungan ketiga Satu Dua Tiga Per! Udah udah udah udah tiga jam ini Hah tiga jam Bentar banget Biasanya 5 jam lama Biasanya kan satu jam, kemarin satu jam, kemarinnya lagi satu jam Bener, satu jam semua, gak ada yang lima jam Iya juga sih, berarti tiga jam lumayan ya Ya memang lumayan Oke oke, habis ini kita ngapain? Habis ini kita tidur ya kan, pegel-pegel juga nih badan nih Oh ya udah, aku tidur di atas, kamu tidur di bawah okay? oke? Oke oke, ayo kita tidur dulu. Ayo Aduh, aduh, aduh, udah jam berapa ini? Eh, udah jam 8 nih Waduh, dia belum bangun lagi Hei, hei, hei, bangun, bangun Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun Aduh, aduh, kenapa sih bangunin? Ini udah 8 jam nih Hah, udah 8 jam? Maksudnya? Maksud aku ini udah jam 8 gini Jadi nggak ke dokternya? Oh jadi jadi jadi Ayo ayo kita ke dokter gas sekarang nih Iya dong sekarang dong mumpung lagi pagi nih sepi kayaknya dokternya Oke aduh, aduh Aduh aduh sakit perut sakit perut sakit perut bentar bentar bentar eh kenapa bentar lagi kan nyampe dokternya ntar ini sakit perut waduh gimana ini ya udah istirahat dulu aja aduh ini sakit beneran-beneran enggak beneran. bohong ini waduh kalau misalkan seperti itu ya udah deh aku bakal nurutin deh kan ini kan kemauanmu betul betul betul betul tunggu ya di sini ya jongkok dulu ya iya iya, iya. silakan silakan silahkan berapapun maunya terserah masuk jam dua jam empat jam serah oke oke ayo ayo ayo udah nggak sakit nih udah mendingan lah ya yang benar udah mendingan. Benar benar benar. Ayo kita langsung saja ke dokter. Oke oke kalau misalkan kamu maunya seperti itu. Oke ya. Dekat lagi kok dokternya. Oke oke burulah, quick lah. Enggak usah kebanyakan ngomong ya kan. Oke, berangkat. Nah, nyampe juga nih ke rumah sakitnya. Oh iya, dokternya kemana? Eh, kamu belum tahu ya? Dokter di sini tuh online tahu. Ah, yang bener? Bener, online. Kamu tinggal tidur aja, nanti dokter bakal ngomong sendiri gitu. Gak usah kelihatan muka atau apapun itu. Oh, seperti itu? Bener, ini tuh teknologi maju gitu. Zaman modern. Oh gitu? udah aku tidur di sini ya. Yuk, tidur aja di situ. Nanti bakal dokter manggil gitu. Oke, oke, oke. Aku bakal tidur di sana. Uh, selamat pagi Pagi-pagi, tuh bener kan online benar benar benar pagi dok, pagi dok Ada apa ini? Jadi gini dok, aku nih udah 9 bulan nih Ingin melahirkan dok Wah oh, yang bener Bener dok, bener dok Wah selamat ya selamat ya Eh dokter, jangan bilang selamat-selamat dulu Ini dong, operasikan Oh iya, iya, iya bentar-bentar aku siap-siap dulu ya oke oke oke dok aku siap menunggu dok ya dok secepatnya dok oke sabar-sabar oke ya udah siap ya ini ya udah dong siap dong kalau misalkan aku bilang ah kamu ah oke oke oke oke ya a b c d e f g h i i e, k l m n o p g l n t u b, w n n n Menen kini depan, belakang belakang belakang belakang belakang menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu sekarang kamu tunggu di luar, aku bakal siap-siapin dulu. Oke oke dok, ini bayinya udah keluar nih. Oh, udah dong. Oke oke, ayo kita keluar dulu. Oke oke oke, ditunggu di bawah ya. Siap. Oh ya Maxim, itu kan dokternya kan online, gimana ya nyiapin bayinya ya? Aku bingung, kan dia kan ke kesini ya. Kamu ngapain bingungin masa depan ya kan? Ini tuh zaman modern gitu, nggak usah bingung gitu. Oh seperti itu? Bisa dari layar emang? Bisa dong. Sekarang tuh zamannya canggih. Sekarang kamu tinggal tunggu aja. Oh gitu? Ya udah deh, aku percaya deh. Ya harus percaya dong. Gimana sih? Ini dia baiknya. Wih mantap sekali ya baiknya ini cewek. Hah, cewek yang benar. Bener, kamu lihat aja Waduh, ini cewek bayinya Kamu mau kasih nama siapa? Waduh, aku bakal kasih nama dia, Kelly Hah? Kenapa emang Kelly? Karena Kelly itu sangat berjasa Oh, ya setuju, aku setuju Oh, kamu bakal kasih nama ini, Kelly Yoi, yoi, yoi Oke, okay. aku bakal kasih nama bayi ini, bayi Kelly Setuju, dokter? Ya, setuju aja, ini kan anak kamu Oh, ya juga ya Yaudah Aku bakal setuju. Iya, aku juga setuju. Sekarang boleh dibawa nih, dokter. Boleh dong, boleh dong. Ya, boleh dong. Ini kan anak kamu. Iya sih, gimana sih? Dia semaksimal si nggak jelas ya? Iya, emang nggak jelas. udah aku langsung saja bawa bayi ini. Oke? Oke, dadah. Dadah, dokter. Akhirnya kita punya anak juga, Carolin. Yo iyo mantap ya kan? Iya, tapi sayang ya si Kelly pergi dari sini. Iya, sayang banget. Tapi enggak apa-apa. Ini ada Kelly kecil ya kan, siap menggantikan dia. Yo iyo Kelly kecil ini nanti kalau udah besar bakal menjadi Kelly besar. Yo iyo mantap ya kan? Mantap dong, mantap.